Analisa emas tanggal 28 Januari tahun 2022, tren pergerakan harga emas secara keseluruhan berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih akan bergerak turun lebih lanjut ke sekitar area 1787.00. Cermati pergerakan harga emas jika terus bertahan di bawah area 1810.00, karena ada potensi harga emas kembali bergerak turun ke sekitar area 1787.00, Sebaliknya waspadai jika harga emas berhasil menembus ke atas area 1810.00, karena ada potensi harga emas berbalik bullish ke sekitar area 1825.41. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983